Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam baik sahabat channel ilmu goib yang baik hatinya Alhamdulillah atas semua nikmat yang selalu tercurah tiada hentinya Semoga sahabat channel ilmu goib selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberlimpahan, dan bila ada yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Lama tidak membuat konten karena memang belum tergerak hati untuk mengijasahkan kali ini ada tergerak hati saya untuk mengijasakan Asma Suryani mana tahu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan bagi yang membutuhkan Untung, untuk cara pengaktifannya Yang pertama Lakukan mandi besar Siapkan seember air Taburi dengan sedikit garam Lalu dibacakan airnya Dengan doa berikut ini Silahkan disiapkan catatan buku Buku catatannya Maksudnya untuk mencatat doanya. Berikut doanya. Tanjebing sempurnane badan, ning sejati tanjebing kulit, ning kempel lungguh ing daging, nurullah lungguh ing bebalung, panguncen hak lungguh ing sumsum. Saya ulangi lagi. Tanjebing sampurnane badan Ning sejati tanjebing kulit Ning Kempel lungguh ing daging Nurullah lungguh ing bebalung penguncen hak lungguh ing sumsum -sum. Saya ulangi sekali lagi Tanjebing sampurnane badan Ning sejati Tanjebing kulit Ning Kempel lungguh ing daging Nurullah lungguh ing bebalung Panguncen hak lungguh ing sumsum -sum. Doa ini dibaca 21 kali lalu ditiupkan ke air dan airnya ini dipakai buat mandi mengguyur dari atas kepala sampai ujung kaki. Bagi Muslim dilanjut setelah mandi sholat hajat dua rakaat memohon kepada Allah agar diberikan ridho dalam penyatuan ilmu ke dalam tubuh kita. Setelah sholat hajat siapkan botol air mineral atau air zam-zam lebih bagus. Jika air mineral, tambahkan sejumput sedikit garam, lalu kalau di depan kita, lalu kita membaca doanya. Yang pertama, kita bertawasul keilmuan ini. Berikut tawasulnya, silakan disimak dan dicatat. Iilla hadroti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam alfatihah baca surat al-fatihah satu kali Iillaroti Nabillohidir Ballia bin Malkan alfatihah baca surat al-fatihah satu kali Iillaanroti Sayyi Syekhmuyidin Abdul Qodir Jailni alfatihah Baca surat Al-Fatihah satu kali. Man ajazani wa ajazahum khususon sahibul ijazah Prabowo Edi Kuncoro Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah satu kali. Man ajazani wa ajazahum al-mujiz pengejasah keilmuan Al-Fatihah baca surat Al-Fatihah satu kali Umi um waabi sebut nama kedua orang tua kita baca surat Al-Fatihah satu kali Hazah hadiatunah khususun ilaruhi nama kita sendiri bin nama atau binti nama ibu nama ibu kita Al Fatihah baca surat Al Fatihah satu kali Setelah itu kita membaca Asma Suryaninya silahkan disimak untuk Asma Suryaninya Bismillahirrahmanirrahim Wa mangkana wa innahu akau tau-tau kausi Wa makana rasulihi akau tintusi. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana wa innahu akau tau-tau kausi. Wa makana rasulihi akau tintusi. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wamangkana Wa innahu Akau tau tau kausi. si Wamangkana Rosulihi Akau tintusi Asmak ini dibaca 313 kali Lalu tiupkan ke Air yang di depan kita tadi Setelah kita tiupkan Lalu kita minum sedikit sisanya dipakai buat besok lakukan riado ini selama tujuh hari berturut-turut lebih bagus jika waktu mengamalkannya sama jadi setelah hari terakhirnya di lebih baik dalam pengamalannya untuk pas yang hari ketujuh tidak tidur sampai pagi sampai sholat subuh baru bisa boleh tidur setelah matahari terbit batasannya sampai sholat subuh untuk pengamalannya setelah mengamalkan tujuh hari bisa paling minim sehari satu kali atau setiap habis sholat sholat apa aja setiap lima waktu boleh atau setiap lengangnya kita apa habis sholat bisa dibaca tujuh kali setiap hari eh, lebih bagus ya diamalkan harus diamalkan agar <coughs> menyatu dan semakin kuat powernya asmak suryani ini merupakan asmak pamungkas yang bisa digandeng dengan asmak rajeh jadi sebaiknya sebelum mengamalkan asmak rajeh bagusnya mengamalkan asmak suryani ini sebelumnya juga sebelum mengamalkan asmak suryani menurut urutannya mengamalkan asmak sir jadi dalam mengamalkannya asmaksir dulu lalu membaca asmaksuryani baru asmakserajah itu info dari saya semoga bisa diamalkan dan saya ijasahkan asmaksuryani ini semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan dengan Baik dan bijak, asmak ini diamalkan saja setiap hari setelah penyelarasan selama tujuh hari. Nanti, untuk apapun sesuai niat kita, insya Allah bisa. Apapun niat kita bisa jadi cukup dengan asmak ini sudah bisa. Untuk apapun juga. semoga bisa bermanfaat mohon maaf jika ada salah hilaf dalam penyampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh